Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BEMB Misteri Alhamdulillah setelah eh, Satu minggu kami tidak membuat konten Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya coba untuk Aktif kembali ya Setelah saya Kurang sehat ya selama satu minggu Kita masih di wilayah Bekasi Sahabat BEMB Misteri ya ini ada subscriber yang merekomendasikan ini sebuah tempat, ya masih di Bekasi. Ya, kita masih di wilayah Bekasi, tempatnya cukup ekstrim, ya sahabat. BBM istri, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Untuk channel BBM istri, tinggalkan juga jempolnya, ya buat. Uh, lancarnya atau istilahnya, berkembangnya channel ini ya. Ini ada sebuah jalan, ini ada pohon bambu ya, ada pohon bambu sahabat ya. Luar biasa auranya, berasa ke saya juga ya. Sebelah kanan saya ini ada pohon bambu luas, dan ini adalah sebuah hutan. Di sini saya sedang bersama Pak Lubis, tapi Pak Lubis sedang menunggu di depan sana ya. Gimana kabar buat sahabat-sahabat BMW Misteri semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ini lihat sahabat, lokasinya luar biasa ya. Terima kasih nih buat subscriber yang udah merekomendasikan tempat ini ya. Luar biasa sekali, sahabat ya. Nah, insya Allah nanti kita akan explore di sini ya. Malam harinya ini kita sedang cek lokasi, cek lokasi ya. Di sebelah kanan saya sana, makam ya, makam ini lokasinya, sahabat ya luar biasa ya, ekstrim banget ya. Napa Lubis sudah menunggu di sana? Kita masih di seputaran Bekasi, sahabat BMB Misteri ya, masih di seputaran Bekasi. Jangan lupa subscribe, like dan share ya tinggalkan juga komen Anda. Pas luwi sedang sibuk dengan HP-nya. Gimana, Pak? Ya, siap, siap, siap. <laughs> Gimana nih menurut Bapak lokasi ini, Pak? bagus sih, Pak. Bagus, bagus. Bagus ya. Bagus, bagus ya. Agurannya juga lumayan Auranya ya, Pak ya. nih. Uh. Nih mungkin teman-teman dengan kangen dengan video-video kita baru nih Pak nih ya satu minggu kita libur ya Pak ya, iya. <laughs> ya biasalah kalau bermain misteri sih, uh -uh, pasti ada gangguan. Tapi kita nggak seujon ya. Terutama di daerah mana Pak nih yang paling? Di, di awal sih. Oh di sebelah sana Pak ya iya. dari dari awal sana ya, oh, di awal sana ya. Kita coba cek sana Pak ya. Iya. Kita coba cek-cek ke ujung kayak begini, nah, kan sebelah makam Kanan kita makam pak Rimbunan Rimbun tinggi Iya maksudnya ke ujung rimbunan gitu Iya Mudah-mudahan Apa yang nanti kita harapkan Waktu eksplor Akan ada ya Cuman memang bawahnya Lihat sahabat ya Sedikit bala kita uh, Rimbun ya Harus berhati-hati dengan binatang melatanya juga Terima kasih nih buat subscriber kita yang udah merekomendasikan lokasi ini ya kita juga baru tahu nih ada lokasi di sini. buat sahabat BMW Misteri salam kangen selalu buat kalian tentunya para subscriber, para viewer channel BMW Misteri ini bulu kuduk saya merinding pak nih ada apakah sampai sini bulu kuduk saya merinding nih sahabat Iya, Hah? yang disebut bambu kecil. Kalau nggak salah, ini disebut bambu runcing, Pak. Panggilannya bambu runcing, Pak. Oh, bukan yang buat seruling itu, Bukan, bukan, ya? bukan Pak. Bukan, hmm. iya. Lumayan lah untuk ekspor. Mudah-mudahan apa yang nanti kita cari akan kita dapatkan di lokasi ini, sahabat BMW Misteri, ya. Kita masih di wilayah Bekasi sahabat ya, masih di wilayah Bekasi nih. Kalau ke sana udah nggak bisa lagi pak ya? Nggak udah, udah, udah, bisa, nggak bisa. bisa dia mentok ya pak ya? Iya. Tapi lokasi masih luas ke sana itu pak, masih luas ke sana itu lokasi ya, cuman iya, nggak nggak ada jalan ya pak ya? Iya gak ada jalan ya Iya memang sahabat BEMB misteri ya gak ada jalan di sini. Dan Kayaknya rimbun banget walaupun kita bisa masuk Rimbun gak bisa dilalui kayaknya pak ya Gak bisa ini Ya itulah sahabat BEMB misteri Sekali lagi jangan lupa Subscribe, like dan share nya ya Buat channel kami ini agar Channel kami ini semakin berkembang Dan kami Semakin semangat Mencari konten-konten yang lebih Bagus lagi tentunya Rimbun sekali ya sahabat BBM Misteri ya Pohonannya rimbun Rimbun sekali Gimana pak kita langsung sambil arah balik pak Oke sahabat Kita sambil cek lokasi Sambil kita arah balik ya Arah balik kanan Luar biasa sahabat ya Pohonnya rimbun-rimbun Dan saya juga harus hati-hati nih ya. Yang kita takutkan Hanyalah binatang melatanya nah, Nyamuknya juga lumayan banyak Sahabat Ya luar biasa banget ya kalau auranya sih udah terasa dari sekarang ya sekali lagi buat yang merekomendasikan lokasi ini terima kasih ya buat bang adul Rimbun banget ya sahabat BM misteri ya. udah lama biasa explore nggak dapat video baru kali ini Pak ya kita dapat video nih Pak ya satu minggu kita nggak buat video tuh di sana rimbun banget ya sahabat ya rimbun saya lupa pakai sopel lagi Nyamuknya banyak banget, ya sahabat. Ya, inilah lokasi kita yang nanti akan kita jadikan lokasi explore, ya sahabat. Makanya itu dukung terus channel kami, channel BMW Mystery tentunya di sini agar semakin berkembang, dan kami terus bisa menyajikan konten-konten yang lebih bagus lagi tentunya dan satu lagi info buat anda semua viewer-viewer subscriber para bmw misteri jangan lupa juga buka channel anakan kami yaitu channel bmw family ya di sana adalah channel khusus untuk umum dan explore uh, dan adventure ya kalau bmw misteri khususnya buat misteri jika BMW Family adalah untuk umum dan eks, eh, adventure, tentunya ya <tuk> lumayan ya, sahabat. Ya, nah itu di sana makam sahabat, ya makam. makam. Ya, mungkin itu aja buat sahabat BMW Misteri. Udah gitu aja, Pak. Ya, ya, ya. Ah, jangan lupa. Dukung kami terus dengan cara subscribe, like, dan share Tinggalkan juga komentar Anda Agar kami tetap introspeksi diri Untuk membangun channel ini lebih maju lagi tentunya Kami yang bertugas mengaturkan banyak terima kasih Saya tutup dengan bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh